Ya'ahu Fefu Saya Bruder Justinus Waruhu OFM Cup eh, Kustodi General Sibolga Mengucapkan Selamat Hari Raya Pasca Untuk seluruh anggota ONIKA mana saja berada Hadirilah Acara Pasca ONIKA Pada hari Minggu 15 Mei Pukul 16 Waktu Indonesia bagian barat, semoga pasca ini membawa kebangkitan bagi kita dan kebahagiaan bagi seluruh keluarga kita. Unika di mana saja berada, semoga berkat Tuhan menyertai saudara. Selamat pasca, ya ohu. Tuhan memberkati.